<risi> <SILATANCA> ah, dalam雨, nah nah, coba Anda berkesempatan untuk tes terserah. Ini semuanya yang okay? okay, nah. nah, ad nah, <Spture> <Welcome. Supnaden> ngajar ada di sini, oke? Okay, oke lah, perhatikanlah. Semua yang ngajar nomornya ada di sini. Oke lah, ambil satu saja. Anda buka. Karena ini juga Westu sudah berjalan. Saya beri ambil satu saja. Oke? Oke, oke ya. Sebentar. Syarat tiba-tiba, syarat Siapa yang akan Cepat tanya tanya mengambil satu saja satu ya Ada yang ke? Ada yang ke? <tuk> Jangan sudah. kok yang jelasan? Sekarang Anda bisa lihat, angka berapa yang dalam, angka berapa yang Cepat, Pancung, Tunggung, Tunggung Deroasolo, Deroasolo Deroasolo Deroasolo Ayo, Saya pinjam, pinjam porsi satu Pinjam porsi satu, cepat, ayo Cepat, ayo, cepat, cepat Cepat, ayo kita tidak punya banyak waktu Saya tanya dulu, Pak Nama sel-bera siapa? Mustafa Tidak ada anda rekayasa pertandingan ini? Ada apa? ada sama sekali. Oke. Anda bisa menang. Musofa akan saya surat. Dia di itu di Dia akan di oke? Okay? oke? Okay? Okay? <laughs> saya akan menulis dia ngomel dan sebelum dia ngomel angka sebelum saya ngomel angka iya toh saya akan menulis berapa Tidak. angka yang dia sebutkan kosong oh, betul? Tidak. betul kosong? aduh ga penat penat cepat cepat cepat pen pen Pak setopak Pikirkan oleh beberapa angka yang akan kau keluarkan. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Pikiran Anda akan sekarang semua berpikiran saya. Anda akan putih. Angka yang Anda sebutkan, saya akan tulis. Berapa angka yang akan keluar? Nol dua. Koyak koyak. Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Paham ya? Sudah, sudah, sudah. Beb salah, Beb. Kamu sobat. Sebentar. Saya tahu sudah pikiran Anda. tulisan saya. Saya tahu sudah pikiran Anda. Keluarkan berapa angka yang saya tulis. Hipotetis. Betul. Berapa? 17. Betul. 17. Hebat ya. Betul 17. Betul. Betul. Betul. Coba siapa okay. okay. okay. <lok> yang terterang pada 17? eh kalah oke ini orang Pak Mustafa saya untuk bermain dengan sosok. Saya tanya dulu. coba maju. Ada tanaman yang sama dengan saya? Ada tanaman yang sama bermain dengan saya? Mereka sama bermain tidak ada. Ada. Enggak ada. Ada. ada. Ayo. Demi Allah ada, demi Allah. Ya kira-kira. Oh Kapal Orang oh, ya sedang saya. Oh enggak. Oh, enggak. Gila gitu. Dia tidak ada yang kayak saya. Oke. Sekedar saya. Oke, perhatikan. Saya hendak perhatikan Oke, perhatikan semua, perhatikan cepat perhatikan. Cak Mustofa akan saya pimpin ya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Guru kartu apa saja kepada apa saja mau sing aksi saya untuk kepada mau ATM mau sima BC terserah. Terserah terserah kamu sahabat. Kamu sahabat mau melayani si ATP atau apa itu terserah. Oke sudah berikan kepada Masus. Berikan ke, sudah. Sekali lagi kamu sahabat, adakah ada kerjasama dengan saya? Tidak ada. Masus, saya akan menuliskan. Angka yang tertera di situ, di situ banyak sekali. Banyak sekali angka. Saya akan menulis empat angka yang ada di depan. Saya akan menulis empat angka yang ada di depan dari 15 angka lebih yang di situ. Saya tidak mau tahu apa itu sim a, sim b atau yang lain. Tapi saya akan membaca. angka yang keluar di situ empat angka yang depan. Eh, mana? Cepat, cepat, cepat. Tungguannya balik kok ini kan gulosorkan Tolong yang balik tinggi jika berhasil membantu permainan saya, anda akan mendapatkan ini. anjian, oke, oke, oke, sebentar, sebentar. sekedar, saya akan mendapatkan dua Nah dia yang pertama adalah umroh. Mas aja, saya akan mendapatkan kepada Pak Mustafa karena telah saya dalam permainan ini. saya mempermainkan. jika sambutan ini saya beri, tolong. vamos a